ya kita siapa lagi kalau bukan Pak Anies gitu akhirnya sepakat malahan satu saat eh, apa dari Priangan Timur kita menghubungkan Kiai coba sepakati dulu nih kita bergerak jangan asal-asalan gitu yang akhirnya udah semua dari Priangan Timur Ciamis Tasik Tasik Garut Banjar-Panganaran udah Kiai eh, mendukung Pak Anies Kami sedang berada di pondok pesantren Al-Hasan Kabupaten Ciamis Di kota Ciamisnya Jadi satu-satunya pesantren yang ada di kota Ciamis Yang terletaknya di tengah kota nah, Sekarang kita sedang bersama dengan pimpinan Pondok pesantren Al-Hasan yaitu Kiai Haji Muhammad Syarif Hidayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Anis itu yang sering dibicarakan oleh para kiai, alhamdulillah lebih dari tujuh kali kita mengadakan pertemuan di tempat ini. Bagaimana ini mau siapa capres, walaupun masih jauh gitu. Ya ngomong-ngomong satu kali pertemuan belum nyimpul terus gitu. Akhirnya mengerucut ya kita siapa lagi kalau bukan pak anies gitu. Akhirnya sepakat malahan satu saat uh, apa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 ada jalan untuk bisa Pak Anis datang ke sini. Oh, Saya juga nggak tahu jelas. gitu ya. Enggak uh, apa sih hmm. Pak Kyai yang yang yang men, yang apa sih, yang menjadikan para Kyai uh, di, di Kabupaten Ciamis ini jatuh hati atau pilihannya tertuju pada sosok Anies Rasid Baswedan ya. gitu. Yang pertama kasep, oh, <laughs> iya. yang kedua pintar, oh, nah. yang ketiga ya melihat. Jakarta, oh, rekam, Jakarta. Jejak ya, rekam, ya, rekam, jejak. rekam jejak Dan Kita sudah tahu Semua calon-calon yang lain hmm. Untuk Baik. tingkat nasional Menurut hemat para Kiai hmm. Sudah saja hmm. Kita Sangat pede lah Ketika punya presiden Pak Anies. Sekarang Bagaimana pesan Pak Kiai Terhadap para relawan Anis hmm. Agar dukungan kita betul-betul Penuh masyarakat untuk uh, panis, for president, ah, ya, relawan hebat. <tuh> Apapun namanya, relawan itu watawan, walau saling membantu dalam kebaikan. Ambillah pada kekatnya sama, hmm. tapi kita walaupun bukan partai, non-partai, non kita menginginkan panis, tidak bisa, oleh tidak bisa, hanya oleh partai, hmm. tidak. Relawan-relawan ini yang akan menggerakkan masyarakat yang tidak yang tidak apa tidak senang sama partai mm. siapapun yang penting anies gitu. yaitu ya, termasuk ya, ya termasuk para kyai ya. pesantren hmm. saya sedang merancang oh. Pak sedang merancang dengan para Kiai sedang dibicarakan kapan momen yang tepat membuat satu forum yang di dalamnya khusus orang pesantren, kiai, hmm. tren Anis, oh. apa itu umpamanya, ya, ya, ya. tren Anis itu Anis tren, <laughs> Anies pesantren ya, ya. awal, Indonesia. nanti itu dibu dibuat oh. uh, si di oh, Pesantren itu kan di Indonesia itu uh, lebih dari hampir tiga puluh ribuan seluruh Indonesia, seluruh Indonesia. Suruh Indonesia. Suruh Indonesia. 30.000-an. Terbanyak Jawa Barat, Jawa Timur. Dan eh, masyarakat pesantrennya, santrinya se-Indonesia itu lebih dari 5 juta. itu nah, gitu. Insyaallah. Misalnya. Alhamdulillah. Terakhir Pak Yai mungkin bisa menceritakan bagaimana Pak Yai membangun Pondok Pesantren Al Hasan sini dari kecil sampai sekarang subhanallah ah, sudah semegah ini. ini Seluaskan punya saya ini bukan dari saya <laughs> umat. Ya. Uh, siapapun kiai kalau benar-benar bisa mengetuk hati umat hmm. Insya Allah, hmm. saya sering menyampaikan kepada umat kepada masyarakat ini bukan milik saya hmm. siapapun yang wakaf ke Al-Hasan yang, hmm. yang yang apa yang sodakoh jariah ke Al-Hasan ya. ini bukan ke saya tetapi untuk kepentingan umat Islam makanya tanah ini semuanya dibeli oleh masyarakat direlang 500.000 ribu, ribu per meter per meter bukan per bata ya per meter ada yang ngasih setengah meter oh, yang ngasih satu meter terus yang alhamdulillah sampai sekarang sudah satu hektar setengah ini sudah satu hektar setengah kemarin ya baru tiga hari itu yang di belakang itu 20 bata, 27 bata itu udah dibayar semua. Ini menandakan kedekatan masyarakat dengan para kiai Bagia ya. ya. Dan setelah dibeli tanah ini langsung disertifikatkan, sertifikat wakaf, oh, wakaf. Jadi bukan wakab. Wakab. Jadi wakab. punya Pak Kiai ini. Bukan, Biar biar tetap tanah ini menjadi milik pesantren dalam wakaf itu milik yayasan pondok pesantren. Yeah. Tidak bisa nanti dioper ke sertifikat pribadi, hmm. tidak bisa dipakai apa? jaminan tidak bisa dipakai dijual lagi digantikan nggak bisa wilayail Ti ama gitu